Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di video Radit dan Icut Di video kali ini Radit Icut lagi berkunjung Di rumahnya Uti Nah sini tuh banyak sekali Ponakan Kakak ada yang Uti, Budi-Budi dan tante-tante semua datang ke sini. Mereka berkunjung ke sini untuk menyaksikan proses lamarannya tantenya Radit dan Icyut momen dimana kita semua keluarga berkumpul seperti ini itu sangat langka sekali ya teman-teman karena kita mempunyai kesibukan masing-masing ya dan alhamdulillah bisa dipertemukan di acara seperti ini senang sekali maka dari itu Radit ditijut mengabadikan ini biar bisa dilihat suatu saat nanti banyak doa dan harapan yang baik untuk Tante Rara dan Om Hakim. Semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan, dapat terlaksana. Bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk melihat proses lamarannya seperti apa, tonton videonya sampai selesai. kisah kalah kita dari satu dan dari ada yang tepatin panah tiar tuk arah otak terdetik tukatetik tuk patin pandu kami sampai ada liru tapi manisipun calor cerah kau jangan Ya itu supaya Jangan Tidak hari Siro Ibu Siro Malam barat, Ya Sebisa si robot melalui para Contoh bagus akhir di terima untuk. Pada libur Maghrib, dasar ingat kalau saya Kita cari pun dengan dan dan Perlu mengelola. Tunggu tempatnya putih, ada yang ini. Ipan api-api topa, api Ipan arah-arah, topa, -arah Ipan. Iputupi adaya nebus, tangan kemagen, Liru kalpi wis bali kalau yang yo siwoku sosok dedekowo kuringku Tiga puluh lima, dua